Halo anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini. Kali ini Pak Diksi akan memberikan pembelajaran berkaitan dengan muatan matematika yang berjudul Menentukan Luas Bangun Datar Dengan Satuan Tak bagus. Sebelum Pak Diksi menginjak kepada materi, ada sesuatu yang harus perlu Pak Diksi. datar. luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi permukaan bangun datar luas suatu bangun datar dapat dihitung menggunakan satuan tak batu, misalnya persegi satuan, yuk bagaimana Ini ya di sini ya di sini kalian akan uh, menemukan dua macam ya dua macam bentuk bangun datar yang pertama itu adalah sebuah bangun datar apa? Ayu ya benar sekali. Sorry, harus ganti dulu ya di sini. Oke. Okay bangun datar persegi-persegi oke yang di samping kanan yaitu persegi panjang ya nah kalian dapat menentukan luas ya luas itu dengan menghitung uh, satuan tak baku yang berupa bangun bangun persegi yang ada di dalam bangun datar tersebut Nah, dengan menghitung yang Pak Diki centang ini kalian sudah mengetahui berapa luas bangun datar tersebut yuk kita hitung bersama-sama yang pertama kita hitung ya satu dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Berarti ada berapakah luasnya? Luasnya ada berapa? Iya, benar sekali Persegi tersebut memiliki luas Sembilan Satuan Sorry, adiksi luas tersebut yaitu 9 satuan persegi. Nah, jadi yang ada di sini itu e, jumlah luasnya itu merupakan atau adalah 9 satuan persegi karena ada 9 persegi di dalam bangun datar tersebut sehingga luasnya adalah sembilan satuan persegi. Oke ya. Kalau sudah kita lanjut pada bangun datar yang ada di samping ini, yaitu bangun datar persegi panjang. Sama caranya kita tinggal menghitung. Uh, sebuah persegi yang ada di dalam bangun datar tersebut kita hitung bersama-sama ya 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11 12 13, 14 dan 15 sehingga Luasnya ada 15 satuan persegi. Ya, nah, nah, anak-anak, sampai di sini, apakah sudah dimengerti? Pastinya cukup mudah bukan? Bagaimana cara menghitung luas pada bangun datar dengan satuan tak bagus? Baik, kalau sudah mengerti punya soal sih ada soal ya kira-kira berapa jumlah uh, satuan seluas bangun datar dengan satuan tak bagus ini ya soalnya ya nah ini soalnya sebentar ya sendiri dulu pasti di sini Ah, di sini ada sebuah bangun datar, bentuknya seperti apa ya? Seperti tangga ya? Oke, jadi kalian di sini harus menghitung, menghitung, sorry, uh, menghitung luas, menghitung luas. Data ya, kita hitung ya. Kira-kira ada berapa di sini? Yuk, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, berarti luasnya ada. Sorry, ada. Yuk, kalian coba lagi dengan cara mengerjakan soal yang ada di buku Bupena Nah, demikianlah pembelajaran yang dapat Pak Disi sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap menjaga atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu di masa pandemi ya tetap semangat ya belajar berdoa ya puasa juga itu ya terima kasih sekian dulu dari Pak Disi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh